Halo teman-teman, ini kampus tour NTUNHS part 2 yang beberapa waktu lalu Aku bikin yang part satunya ternyata nggak cukup untuk hanya part satu aja Jadi aku bikin part 2 nya, semoga menjadi um, video yang membawa tambahan informasi ya mengenai kampus ini Kampus NTUNHS dari depan depan atau gate. Dan ini adalah lambang dari kampus kami National Taipei University Nursing and Health Science Mau seperti apa dalamnya? Yuk kita intip lebih lanjut Video yang sebelumnya itu langsung dari gedung B Tapi kalau sekarang dari pintu gerbang depan kita menuju ke arah kiri Dimana terdapat taman yang sangat spesial Taman ini adalah Grief Healing Garden. Taman ini direncanakan pembangunannya yang diprakarsai oleh Dr. Chi Yun Lin, Profesor dari Department of Life, Death and Health Counseling dari NTU NHS. Nah, area taman ini sebenarnya simbol spiritual. Jadi taman yang dibangun untuk membantu orang untuk memiliki coping terhadap rasa kehilangan atau berduka atau peristiwa sedih yang dialami. Nah ini ada namanya Zen Garden di area depannya Kita bisa lihat Sangat rindang pepohonannya dan sangat jelas terdengar suara e, binatang seperti burung Ataupun beberapa jenis tupai Taman ini dimulai dari area tear pool atau kolam air mata dan nanti berakhir di ujungnya itu wish pool atau kolam harapan. Sebenarnya taman ini saluran airnya itu terhubung dari tear pool sampai di ujung nanti wish pool. Namun karena ini airnya sangat eh, sedang surut atau tidak ada. Tear pool tadi termasuk ke dalam self care area di mana tempat untuk rilis emotion. Yang kedua ini adalah counseling area di mana tempat untuk orang yang mengalami rasa berduka itu uh, menghadapi rasa berdukanya. Jadi the path of forgiveness yang uh, ada di taman ini dijelaskan bahwa yang pertama recall, yang kedua empathize, yang ketiga altruistic gift, yang keempat commit, yang kelima hold on to. Dapat beberapa uh, Simbol benda Seperti ini petrified wood um, Yang ada di taman ini Juga ada sebuah lonceng Di taman ini Juga di sini terdapat burung liar yang ya terbang bebas di tempat ini. Ada beberapa patung juga dan juga ada tempat uh, untuk menaruh tulisan-tulisan uh, harapan berbentuk hati di tempat ini. Di dekat wish ada terdapat satu benda yang menyimbolkan uh, satu bukit yang sama konsepnya dengan Vietnam's Veterans Memorial. Jadi ada... Beberapa peranan-peranan di dalam uh, dinding ini uh, yang merupakan anggota keluarga misalnya atau guru atau sahabat dan uh, di dinding ini uh, seseorang dapat menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada orang tercinta yang mungkin sudah uh, tiada. Bagian ini adalah bagian dari reconciliation garden area atau bagian terakhir dari taman ini. Yang sangat terkonsep dengan sangat baik. Kalau memang nampaknya kurang terurus ya, sedikit. Kita lanjut ke science building. Ini science building. Yang sebelumnya, ini area tengah. Di mana itu seperti rektorat atau... Jembatan administrasi Dan di depanku ini adalah uh, perpustakaan Dan ini taman di tengah Dan ada Jembatan kayu kecil yang menjadi uh, Salah satu spot uh, Atau ciri utama Dari kampus kami NPUNHS. NPUNHS Nah, sebenarnya Sekarang udah summer break Jadi kampus Relatif lebih sepi Amat Sangat panas tapi enaknya sih di tempat ini, jadi lingkungan ini namanya lingkungan kapushipai. Cukup banyak angin, jadi cukup terbantulah dengan mengusir hawa panasnya ya dengan angin. Nah jadi seperti inilah masih bisa dengar suara binatang-binatang seperti burung di kolam itu juga. Uh, ada ikannya, dan ada suara air, ada teratai, jadi cukup menyenangkan kalau lewat taman ini. Gitu ya, seperti itu ada gazebo-gazebo juga, cuman nggak uh, terlalu sering sih uh, duduk di sini. Demikian, uh, semoga uh, kampus tour ini cukup. Membawa manfaat, jadi tempat ini memang cukup bersejarah, bangunannya kalau dilihat memang sudah terlihat sangat tua Karena memang ini salah satu kampus yang uh, tertua untuk keperawatan Seperti di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa ini adalah School of Nursing yang pertama di Taiwan Dulunya 1954, uh, pertama kali ada cikal bakalnya kampus ini, seperti itu Jadi kalau agak-agak terlihat seperti kampus yang sangat tua, ya memang benar ini kampus yang sangat tua. Tapi tetap berusaha untuk terlihat modern, di setiap sudutnya ada perbaikan dan juga mau ada pembangunan di gedung belakang untuk asrama dan juga untuk gedung perkuliahan, seperti itu. Oke, jadi di video pertama, uh, aku akan nyebutin ini adalah simbol sesuatu dari kampus ini. Ya, ini adalah simbol burung Phoenix. Kenapa burung Phoenix? Jadi, Phoenix itu kan burung yang secara legenda terlebur burung suci. Dan bila burung ini telah tiba di bumi, maka dia akan memberikan uh, atau memenuhi bumi dengan embun. Di keterangannya disebutkan bahwa nursing, medical management, and infant caring involved a great deal of patience, benevolence, and love. Therefore, the Phoenix with all the features is what we have always been modeling often. The UNHS memang memiliki tiga college, yaitu yang pertama College of Nursing, College yang kedua College of Health Technology, yang ketiga adalah College of Human Development and Health. Jadi sebenarnya masing-masing college itu banyak lagi memiliki departemennya yang mungkin nanti butuh satu sesi lagi ya untuk menjelaskannya masing-masing. Selanjutnya kita mau bahas tentang rumah sakit di sekitaran kampus. Ini yang pertama yang paling besar, rumah sakit Veterans Hospital yang terletak di belakang kampus. Yang benar-benar besar banget menurut saya yang persis letaknya di belakang kampus. yang lain adalah Chensing Hospital, ini dia Chensing Hospital yang letaknya di arah gerbang depan kampus. ini view sekaligus dari Chensing dan Veterans Hospital di belakang, tuh besar ya. itu dia kurang lebih tambahan video mengenai kampus NTU NHS. ini foto-foto ketika saya defense proposal dan beberapa spot bagus di kampus ketika saya selesai sidang, saya foto-foto dan ini sunset yang paling bagus di kampus see you on the next video thank you for watching